Gatot kita akan ini promosikan Batu akik Ruby ini ruby ster ster Anda bisa listernya Kelihatan bukan Kelihatan enggak? Nah, sternya kelihatannya harusnya kan kelihatan enggak. Kelihatan enggak kelihatan enggak kelihatan dong ini stepnya bisa lihat stepnya yang jalan-jalan itu kita akan coba center ya kalau nggak boleh ini batunya kecil ini harganya borongan aja ya ini ribu burungan aja bisa bayar di tempat atau COD untuk pemasangan bisa hubungi nomor yang tertera di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.